Oke okay, so guys okay, balik lagi bareng gua dan termulana di game Dead Alive Spirit Blade versi global Yang mana ini adalah game udah lama cuman di kayak lebih HD ya HD Gua dulu ini masih belum dimainin But, sorry gua makan permen kenapa gua belum mainin karena gua nggak bisa mainin gamenya karena udah penuh stok di memori hp ya waktu itu gua masih belum punya ini pc nah sekarang gua main dan kita kejar siapa lagi kalau bukan kotori ya? kotori cuan ya kotori ya kotori kita kotori kaico karena dialah gua mainin game ini oke okay, mari kita masuk Oh ya, berbeda di sini gua udah level 28 karena gua mainnya itu di hari kedua, anu enggak salah ya, di hari kedua semenjak ini rilis ya. Sekali lagi mohon maaf nih, gua makan permen. Ya mungkin gua tau saja ya, dari segi ini lumayan lebih bagus katanya ya, ini lebih HD Mungkin sebelumnya ini buruk mungkin ya. ya gua enggak tahu juga ya karena gua belum main waktu itu. Ya mungkin suaranya udah pas mungkin ya apa yang mau gue bilang oke okay, nanti kalau kalian masuk itu nanti diberi disuguhi sama story story yang mana story nya ini sama seperti like novel atau visual eh like novel ya like novel dengan animenya ya sama eh, persis ya, mana kita di awal bertemu dengan Toka terus menjadi menjadi spirit terus bertemu dengan si ini Yosinon terus Kurumi terus ini ya, Kotori dan lain-lain bahkan di movie nya itu Mayuri kalau nggak salah Mayuri juga ada nanti di sini terus spirit spirit yang baru roh-roh yang baru kayak roh yang komikus itu dan satu lagi yang yang bawa kunci itu. dan di sini juga kalian bisa ngedate dengan yang kalian suka ya, cuman ini fitur ini akan coming soon, masih belum buka, mungkin dalam tahap per ini perbaikan mungkin ya, ya semoga saja bagus ya. Ini untuk battle storynya nanti itu ada dari volume 1 sampai sekarang volume 6 yang baru. Nanti ada update-update volume-volume lain. Dan juga ada kolaborasi mungkin dengan Neptune. Siapa tahu, kan? Dan sini ada dailynya dan kurangnya di sini. Nggak bisa auto. Dan nggak bisa auto jadi manual. Suruh manual. Dan itu pun nggak bisa di-sweep ya, di -sweep itu itu yang kekurangan di sini ini spirit spirit yang kita punya di sini kalian nanti awal-awal gacha kalian mungkin dapat mana ya mungkin dan ini buat yoshinon ini dapat dari gratis dari stake event eh stack event stake kedua gue mikirnya ini kurumi atau si ini dapat dan soalnya kan kalau kurumi jelas nggak mungkin dapat karena kita gagal menyegel atau masih belum bisa menyegel kurumi di sini ada club, back summon nanti kita supply dan store dan di sini yang paling parahnya juga game ini cuy berbayar nih ini untuk bahan gacanya ini bayar anjir nah, ini apa 75 cok nih orang bagi orang yang berduit nih main game ini gua yang free to play bisa apa cok mari kita coba kali ya biar kalian lebih tahu tuh kayak gimana Gameplay dari ini ya. Oke kita disuruh pakai Yuzuru ya, masih harus punya origi origami atau origami ya. Masalahnya gua nggak ada punya origami di sini. Nah, ini voice-nya seluruhnya ada voice ya. Seperti kayak princess connect. Jadi kalian kalau malas nonton animenya bisa di disini, karena ceritanya itu sama Oh ini cerita mereka berdua berlawan bertanding mm -hmm. Aduh kalah kita coba salah dong anjir nggak berhenti berhenti apa skillnya <laughs> skillnya mereka berdua berarti kaguya juga sama ya Ini kita siapa nih yuzuru mati dong bandar pon <tuh> ya mungkin kita bintang dua ya karena kita tidak punya tobichi origami oh ini ada story nya nih, ya main. oh ya satu hal lagi buat kalian yang mau nyari gacha kotori juga jangan khawatir karena kotori bisa dapetin ini buat token bonus, nanti buat dapetin para mana. Nah, ini dia buat kotori, cuy! Kotori kalian bisa mendapatkan dari sini ya, bisa digunakan untuk unlock karakter kotori Itsuka dan bisa diulangi. Jika kalian mendapatkan dupe, akan menjadi ke dalam kristal ya. Dan ini di disuruh anu, ini ya kan lantai. 20, ya kan? suruh 50 kali gacha biasa. Nah untuk skin skin, di sini juga ada skin skinnya, skin dari ini ya kan ada chance nih, chance tuh skin lumayan cuy lumayan Joy. Tuh, lebih seksi bangsa Dan ini juga ada versi versi backgroundnya juga, ini nih berbayar kok. So. Yang ada backgroundnya berbayar, mungkin kalau yang biasa doang tanpa ini tanpa background mungkin gratis mungkin dari event mungkin atau enggak dari battle pass oh ini versi inforcer tuh makin banyak juga. makin banyak kok segini kemarin enggak sampai segini nih kotori suka hmm, kotori suka hanya berbeda satu orang oni-chan kotori oni -chan. Terus, ada juga versi ini: komandan-komandan yang sedang tidur. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, dadah dadah nggak cukup nggak baik buat jantung. Oke, okay, untuk setelah itu di sini ada battle pass. Nih, battle pass kalian bisa unlock dead manual to claim abandon reward, ya abandon reward. Ini sampai level ke-60 buat dapetin bajunya Kurumi. Kurumi yang versi New Year. Terus buat yang berbayar, buat top yang berbayar ini beda nih ini kayaknya yang ada backgroundnya itu tadi itu polosan ya. tanpa background ini baru ada background itu bayar cuy level 20 kalian bisa dapat. nih top up bonusnya saya dapat ini gurumi poster kalau kalian ada dapat gurumi enak bisa kelarin zap keli harus top up anjir Oke, okay, tanpa basa basi kita langsung gacha saja guys karena di disini Uh, ini ada dua macam bahan gajahnya yang mana ini ada yang warna kuning ada yang warna merah ya ini warna kuning katanya itu biasa buat karakter limited limited doang ya tapi di sini kenapa karakter biasa kayak kotor ini dapat warna kuning cuy gue nggak tahu tuh. ini kurumi aja juga sama. Ini apa nih? oh ini anu uh, no, ya stigma katanya. punya stigma juga buat kurumi semua. oh friendship, friendship set mahal cuy seratus dua ribu. baru punya 100 coba single single dulu elia ya? atau langsung multi mungkin. Temu multi saja ya. yang pertama. wah karakter nih coy, siapa nih? Cuy? Nona, no. ternyata ini stigma semua cuy Berpikir karakter guys nah, Biasalah, nggak mungkin seseorang ada Andromulana yang pertama Oke, kita mulai yang kedua Hup Hup Apakah ini? Dapet nggak tuh? Dapet dupe bang set. Hari-hari, to -hari, hari, hari Oke, yang kerbu. Napa? Ya, betul memang toka, toka kan red up ya kan. Ya, gue tahu red up. Mari kita coba lagi 30. Wow, oh, siapa nih? Go Dapat miku dari Anat tadi sini dapat miku anjay. Bintang apa tadi? Masih bintang padu ya. ada bintang 5-nya, coy. lagi. Itu 70 kali pull itu dapat Garantit bintang 5, ya. New bintang 5 Malah ini yang bintang 5-nya. Bintang 5-nya stigma doang. Harus ini pasangannya, ya ada model pasangan pasangannya gitu hari-hari hari-hari oke mari kita lanjut lagi guys ini udah berapa kali pull gua nggak tahu di bintang ya yeah. stigma lagi ya kurumi kurumi kurumi kurumi berapa kali pull oh di sini kita sudah 52 puluh kali pull ya berarti ini yang ke-60 berarti 20 kali pun lagi itu guaranteed bintang 5 ya. semoga saja Kurumi langsung sama si kotorinya ya berarti bintang 5 Kotori sama Kurumi Miku tadi itu bintang apa cuy bintang 4 Miku tadi ini 50 ini 60 dapat si Yoshinon lagi Dapet Miku Dari Mantap Sekali lagi, ini garanti Kita lihat bintang lima itu kayak gimana cuma. Oh ada ininya bintang 5 Kayak, nih lampir bang oke okay. begitulah deh 70 kali pull ada berapa? Nah? roll menetapkan minyak. oh ini ada historinya cuy ini ada historinya cuy oh 300 oke okay, oke okay, siap persen. berarti kita coba gacha ini kurumi ya oke okay, masih belum ada oke okay. tidak dapat bintang lima berarti wah bintang lima udah oh, dapat origami tapi ini ininya cuy apa namanya bira eh bira apa namanya stigma Oh dapat, dapat cuy Dapat kita, tang lima nih, bina. Uh, mantap Mari kita pakai guruminya guys Oke okay. Mari kita coba Wuh Oh beda cuy Beda cuy dengan yang di ini Oh mungkin karena ada ini skillnya mungkin ada dari stigma nya mungkin makanya berbeda Untuk itu kayak gimana nanti Mari kita lihat huh. Ini sih skill nya oke okay. Kita cukup ber ini mm dulu -hmm. lamaan anjoy mungkin gua skip aja mungkin ya jadi begitulah dari kurumi ya semoga kita cepat dapat kotori tuh ini kan bahan gacha nih warna pink merah mungkin hanya itu saja dari video ini jika kalian suka jangan lupa beri like dan subscribe juga channel ini supaya tidak setak oke okay? supaya. Ya, supaya berkembang lah channelnya ya jangan setak coy, nanti setak beneran oke, okay, thanks, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye